Cek Wah, pancing ini Pancing panah ya? Oh, ngelur lah Eh, semuanya semene menesu Aku orang manchenkoe oke. berarti nih ini nah sebuah wah surat ini murah mati malah dibuat belum wes, nek, ini boleh mengliwanya apa ah, ah. lu, aku korene, wujud, ya, Pak, Pak. Ya, aku iki celak dulu. Tak gendemp nah, tenan. Oh, monggo. Okay. Eh, dikreneusi, bocah iki. Apa Pak RT? Koe gelem ora dadi pembantuku? Ning omahe to awakmu. Maksudipun repot to, Pak? Dados mesti aku mbau-mbai, saisa karep ngapal ngoten Wah, berat tenan. Ya lah. Yo ngeteri surat ning lurah, ning RW, yo karo makani iwak ning sendang le. Waduh masalah gajinya pripun? UMK nopo sak UMK? Sak dhuwure no UKJB kurang enak piye? Tak tambahi ciu sak mantep toh. Waduh nopo niku Pak RT UKJB? UKJB urung kerja njaluk bayar. Wes to rejeki enek sing ngatur Gusti Allah, rasa bingung awak mule. Ora nggih pun Pak RT kerja sak niki. Wah, rasa susih. Wes bulan sedang ya, makane harga Aku ngunjuk kowe ya, oke Oh okay, Pak RT. Terus. Wah, oh, kok, truk, oh, RT loh, aku. Waduh, gak putin, Pak, RT. Mau Oh, hmm. Nya, Nya, apa, mah, nanya apa? apa, Nya, apa nanya. cerita uh, kerja terus? aku enggak daftar tentara no. ada, no. Hati -hati. Ini barangnya, no? tuh, enggak ada apa? ya? iya, sing ini iya oleh itu lima iya loh enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bener ini loh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 TW sejenis, anu, lempar, lempar, per, per. lempar kayak lombok, ngomong-ngomong cung. Wah, alang. tidak. Apa? Ya. Bapak. Bapak. oh cek peranmu? udah umur kok. iya. request besar kok. aku tak bisa oh. bisa ya? aku bisa biyen yeah aku ingin hilang ingatan apa ya? bang, ini apa oh, mati ya? ya? ngomong, oh alah wagangaan... bang ah... ada ah, di nah, oh, bang wow pancing, dreams, pancing. Oh, no. <Buar2> berarti kono nah, hey, aku ini gitaran olabilir. Lawu. Hello, ku ya. aku ya, Bang. ya. Ya. Oke oleh ora, Eh. Terus, aku tak kerja. Nek kerja. Ora kerja orang Yes, iya. jangan ada Ya, yes, ya? Sampai coba. -coba. Okay. <tasi> uh, wah, Oh mati loh. Pak juga pengen Aku bawa buku dolanan karo mu piye? aku sabar, aku yo RT kok. Nyok, awake pakanono ya sedang. Nek enek mancing wawur pura taren aku. Sikate rapopo. Oke, Pak RT. Masuk. Kumamu anyar, Pak RT? Yo iya no, RT gaji lu. Eh, maksake iki. Pak RT, tak bedol di ya. ya BRT, Kenceng ini eh, Nih, uh. eh, misalnya oppo ya? Darang kenceng ini kan keren Ini adalah juga tangkam mati stakrona ya, Coba gini, woi nah baik ini woi berusaha kondi bermancing weh ragu mancing, mata aja baku Yui, Yis, parkir begini ya. Wei, mancing begini? baik cacing oh, kok. Kan, romo cacing sing <sukai> cacing oe. Dan kok Dan